Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Puja Syakil, 15 tahun dari SMKN 1 Gunung Sindur Mojang Priangan Mojang Priangan menceritakan tentang Gadis yang cantik dari Priangan Yang memiliki adab sopan, santun, dan cerdas Angkat ngaga Tusurup menempang, mojang Mojang priangan. Di gigit naga diharap naga Sisa rasa. Sisa rasa menjelaskan tentang seseorang yang mencintai yang sangat begitu dalam terhadap seseorang namun seseorang itu pergi. sayang Tuhan sampaikan rindu untuknya masih jelas Kau takkan terganti Mengapa masih ada sisa rasa di? Sampaikan